Saya Ivan Govinda, bersama dengan sahabat-sahabat dari BWA ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian, abang, kakak, ayah, bunda Dimanapun kalian berada untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat luar biasa Yaitu Wakaf Al-Quran untuk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dekat dengan kota kelahiran saya di Pontianak. Insya Allah, target yang akan dicapai adalah 50.000 ribu musyaf al-Quran untuk Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah, kita telah mendistribusikan kurang lebih 20.000 ribu musyaf al-Quran. Dan ini adalah kesempatan emas untuk mencukupi target 50000 berarti kurang 30.000 ribu musyaf al-Quran lagi. Ayo sama-sama, kita ikut kesempatan emas dan kesempatan luar biasa ini. Sisihkan sedikit rezeki kita untuk wakaf al-Quran di Kabupaten Sintang. Semoga, Wakaf kita bisa menjadi penerang bagi siapapun penerima wakaf Al-Quran di sana dan insya Allah menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua.